mengenal perencanaan apresiatif desa atau PAD. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa meneguhkan desa sebagai subjek. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur setiap urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Untuk itu, perencanaan pembangunan desa menjadi tahapan penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dimulai dari penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa sebagai perwujudan dari visi misi kepala desa terpilih dan prakarsa masyarakat desa. Ada berbagai macam pendekatan dalam perencanaan desa yang bertujuan untuk membantu desa dalam menyusun dan menentukan perencanaan pembangunan desa. Sejak tahun 2015, Yayasan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan Sosial, Agama, dan Kebudayaan atau invasif Yogyakarta telah mengembangkan model perencanaan apresiatif desa atau PAD sebagai pendekatan untuk merencanakan dan menentukan arah pembangunan desa yang inklusif, terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Terdapat beberapa aspek penting dalam pendekatan PAD, diantaranya menemukan aktor-aktor penting untuk diajak bersama melakukan serangkaian upaya pengembangan dan kemajuan desa sebab pembangunan desa menjadi tugas bersama pemerintah desa bersama masyarakat Penyusunan perencanaan yang mengedepankan aset dan potensi desa dengan tujuan menggerakkan warga untuk mengembangkan diri. Mengenali jenis-jenis kekuatan dan aspek-aspek kunci yang dapat menggerakkan masyarakat di tingkat desa. Aktor desa tidak terbatas hanya kepala desa, perangkat, BPD, PKK, Karang Taruna, RT, RW, tapi juga kelompok masyarakat lainnya seperti kelompok olahraga, seni budaya, agama, lingkungan, pekerja, termasuk kelompok persejahtera, disabilitas, dan lansia Pengelompokan aktor ini selanjutnya membentuk diri menjadi tim pembaharu desa yang ditetapkan melalui surat keputusan desa berdasarkan nama dan penugasannya Setelah mendapatkan penugasan, mereka dibagi ke dalam lima tim yang berbeda terdiri dari tim kewenangan pemetaan aset dan potensi kesejahteraan lokal desa gagasan kelompok yang termajinalkan dan perbaikan pelayanan publik desa Tim kewenangan desa Minimal terdiri dari kepala desa dan BPD, serta perwakilan kelompok masyarakat desa yang telah diidentifikasi sejak awal. Tugas utamanya memetakan kewenangan desa seperti penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa dapat memetakan dan mencatat kewenangan tersebut dengan merujuk sejarah asal-usul urusan lokal desa. Selanjutnya, daftar kewenangan desa tersebut disahkan melalui musyawarah desa menjadi peraturan desa. Tim Pemetaan Aset dan Potensi Desa Tujuan dari tim ini untuk memetakan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa yang dikelompokkan dalam tujuh kategori yaitu Aset Sumber Daya Manusia, Aset Sumber Daya Alam, Aset Fisik, Aset Keuangan, Aset Sosial Kelembagaan, Aset Sosial Budaya, dan Aset Spiritual Keagamaan. Daftar aset yang telah diidentifikasi dapat disahkan melalui pertemuan pemerintah desa dan BPD menjadi peraturan kepala desa sehingga kedudukannya sah sebagai aset desa. Tim Kesejahteraan Lokal Desa Tim ini pertama-tama mengidentifikasikan mengenai kesejahteraan lokal desa. Tim akan menentukan indikator kesejahteraan lokal seperti tingkat penghasilan, kepemilikan aset, akses pendidikan, akses kesehatan, pengeluaran per hari, dan sebagainya Indikator atau kriteria kesejahteraan disesuaikan dengan kondisi aktual dan cara hidup masyarakat desa Bisa saja indikator suatu desa dengan yang lainnya berbeda-beda setelah itu, tim dapat membagi kelas sosialnya berdasarkan indikator kesejahteraan yang disusun, yakni Masyarakat Prasejahtera, Sejahtera, dan Sangat Sejahtera. Indikator kesejahteraan dapat disahkan menjadi peraturan kepala desa sebelum tim dari desa bergerak melakukan sensus penduduk. Data yang terkumpul kemudian diolah berdasarkan bobot dan kriteria kesejahteraan yang telah disepakati. Hasilnya kemudian dimusyawarahkan untuk verifikasi dan validasi. Lalu disahkan melalui peraturan desa dan dapat disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota sebagai rujukan basis dari data terpadu kesejahteraan sosial. Tim gagasan kelompok termarjinalkan Mula-mula tim ini perlu mendefinisikan siapa kelompok yang termarjinalkan di desa. Kelompok-kelompok ini mungkin berbeda dengan kelompok marginal di desa lainnya. Definisi marginal yakni kelompok atau individu yang memiliki keterbatasan akses ekonomi, informasi, sosial, hukum, dan politik yang ada di desa. Mereka bisa saja kelompok perempuan, anak-anak, remaja, lansia, disabilitas, ODGJ, pekerja migran, dan lainnya. Setelah diidentifikasi, tim akan mengembangkan instrumen survei untuk mengumpulkan usulan mereka. Usulan dari kelompok marginal selanjutnya dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang kewenangan desa. Tim perbaikan pelayanan publik Tim awalnya menjelaskan mengenai pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi administrasi publik, barang publik, dan jasa publik. Keseluruhan bentuk itu diperoleh dengan menggunakan APBN, APBD, atau APB Desa. Di level desa, perbaikan administrasi publik seperti administrasi kependudukan. Sementara perbaikan barang publik seperti belanja infrastruktur desa yang relevan dengan visi dan misi kepala desa. Sedangkan perbaikan jasa publik di level desa bisa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan warga. Tim akan menurunkan cakupan pelayanan publik tersebut ke dalam instrumen pertanyaan yang disebarkan kepada warga untuk menentukan prioritas perbaikan pelayanan publik yang diterapkan pada tahun berjalan. Hasil dari survei warga akan dijadikan prioritas dan adanya ikrar janji layanan yang ditetapkan melalui peraturan kepala desa. Proses selanjutnya adalah menarasikan seluruh data temuan oleh masing-masing tim ke dalam sebuah dokumen. Dokumen ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Perencanaan apresiatif desa merupakan proses panjang yang melibatkan dan menggerakkan seluruh masyarakat desa. Dengan begitu, masyarakat akan mengenali dan memahami tentang desanya sendiri. Masyarakat juga akan mengetahui tata cara untuk mengembangkan desanya sendiri. Oleh karena itu, syarat mutlak proses PAD adalah adanya dukungan sepenuhnya dari pemerintahan desa. Inilah yang dimaksud dengan desa sebagai subjek pembangunan. Mari kita bangun desa bersama-sama tanpa meninggalkan siapapun di desa. Desa hidup, warga sejahtera.